kita lihat persahabatnya, yang pertama ini ada kabar dari Kobas atau Basuki Surojo yang menyampaikan bahwa bakal ada kolaborasi kembali dari Kobas bersama Leslar, Yah di bulan Oktober. Masya Allah, luar biasa! Mudah-mudahan selalu berkah dan barokah rezeki dari Leslar dan Kobas. Amin. Ini yang paling kita tunggu-tunggu, ya, koleb terbaik dari Kobas dan Leslar. Unggahan tersebut ripos kembali oleh akun Sendal Putih underscore Bilar Kalimat caption pun dituliskan Ditunggu banget ko Wasuki Surojo kedatangan Leslar di Youtube Nyakobas lagi Tungguin Oktober ya semuanya tuh Oktober jangan sampai lupa kita tunggu Collab Bersama Kobas dan Leslar nih Dan kita lihat juga dalam kolom komentar banyak sekali respon Dan tentunya tanggapan yang sangat positif dari para fans Yakni dari akun Instagram love 67 mengatakan Asik gak sabar nunggu vlog Kobas dan Leslar Oktober Tentunya berapa hari lagi ya Tungguin saja mudah-mudahan secepatnya Kita mendapatkan kejutan bahagia langsung diberikan dari Kobas dan Leslar dan ke kabar selanjutnya bersahabat ada unggahan spesial juga dari Didi Rodiman yang menyampaikan bahwa tentunya kodidi ini merasa sedih dan menangis bersahabat ya saat banyak sekali melihat komentar dari netizen komentar fitnah sana-sini untuk Dede Oesdi Kejurah maupun Rizky Bilat Kodidi ini adalah salah satu orang yang sayang banget terhadap Lesti Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Yang kita lihat, unggahan ini di-repost kembali oleh akun sabarwating underscore leslat Ada kalimat caption yang luar biasa juga dituliskan dalam postingan ini Perempuan hebat adalah perempuan yang tidak membiarkan dirinya jadi korban, tidak menunjukkan kelemahan, tidak meminta dikasih honey, dan mereka berfungsi dan mandiri dalam setiap situasi. Dan itu adalah gambaran seorang Lesti Kejora. Dan gua harap kalian juga bisa sekuat dede. Yuk semangat, kita gesrekan lagi konoha. Yuk, luar biasa. Ini ajakan yang sangat positif. Mudah-mudahan kita... Sebagai fans sejati, tetap kompak dan solid mendukung mendoakan hingga mensupport Leslie maupun kakak Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar Salah satunya dari akun Instagram Swingirl85 mengatakan si utun yang bikin bundanya kuat insya insyaallah ponakan kita nanti jadi anak yang kuat lahir batin Baik rupa dan akhlaknya Oh iya buat teman-teman kalau nggak sempat doain mereka saat sholat Katanya tuh ya bisa kirimin mereka al-fatihah Semoga berokah al-fatihah bisa melindungi kesayangan kita amin Yuk bersama-sama kita kompak mendoakan yang terbaik Dan selalu mendukung karya-karya terbaik dari idalah kesayangan kita Tentu saja idola kita ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya, selalu memberikan karya-karya yang sangat luar biasa dan selalu membuat kita bangga dengan inspirasi-inspirasi yang selalu diberikan dari Lesti maupun Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada sebuah momen spesial juga nih Pak sahabat ya ketika di channel YouTube-nya King Royal, wow luar biasa nih. Tentunya Alhamdulillah satu persatu keinginan kakak Rizky Bilar, Pak sahabat ya tercapai dan kita lihat di sini juga. Abang Bilar ini menyampaikan bahwa keinginannya untuk memiliki istri yang luar biasa sudah terwujud seperti di DLSI Kejora persahabat salah satunya dan tentunya keinginan Kakak Bilar juga ketika istrinya hamil tentunya lulus lulus perutnya ya wow alhamdulillah persahabat ya satu persatu nih tentunya keinginan Kakak Bilar terwujud. Dan bunda Lesti pun sedang mengandung dan langsung aja dielus perutnya dengan kasih sayang yang tulus oleh kakak Bilar Alhamdulillah perselahabat ya, mudah-mudahan selalu dijaga dan selalu dilindungi untuk rumah tangga dede dan kakak nih Unggahan tersebut pun direpost kembali oleh akun Lesti Bilar Jarni ini ada kalimat caption juga yang dituliskan Akhirnya, Bapak Cimori udah bisa elus-elus perut bunda dede, au, Masya Allah banget ya, luar biasa Mudah-mudahan selalu berkah dan berkah untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dan ke kabar berikutnya, para ini adalah salah satu unggahan spesial juga yang kita dapatkan. Ini adalah video dari Helmy Yahya, sahabat, Ya, ini luar biasa. patut kita contoh, kita dengarkan aja kalimat yang disampaikan oleh Helmy Yahya, para sahabat. Ya. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik hmm, Dengan singkat aja Orang baik berkumpul dengan orang baik Itulah yang disampaikan Oleh Helmi Hayafr sahabat Ya jadi Kita sebagai fans harus tetap menjadi Orang baik dan selalu Memberikan kebahagiaan untuk Sesama kita Yuk Kita kompak doakan yang terbaik untuk Dedek dan kakak Bilat Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu Dilindungi dari orang-orang yang jahat ada komentar juga dalam postingan tersebut persahabat ya, salah satunya dari akun EJ Hari Akhirnya doa dede supaya dijauhi dari orang-orang yang gak baik dimakbulkan Semoga dede dan Bilar akan terus didekatkan dengan orang yang baik dan tulus sayang sama mereka berdua Begitupun kita akan terus sayang mereka berdua tanpa tapi tuh persahabat ya Mudah-mudahan tetap kompak dan solid selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslie dan Rizky Bilar Kagak berikutnya, para sahabat. ini ada menu spesial banget yang kita dapatkan juga di lokasi syuting ya, Masya Allah. <tuh> luar biasa banget, para sahabat. duh. Tentunya kagak bilar lagi, bawa motor, pemberian hadiah dari Dedek Lesti ya, duh luar biasa di match aura-auranya yang semakin aura aurat setiap hari, para sahabat, ya, Apalagi di lokasi syuting. Tentunya ditemani oleh keponakan-keponakan tercinta tuh ada. Tentunya suaminya kanopan juga di sana. Ada anaknya juga ya masya Allah. Tanpa semangat aja ya apalagi kalau setiap hari ditemani oleh sang istri. Pastinya semangatnya sangat membara luar biasa. Yuk, kompak dan tetap solid selalu mendukung Dedek dan Kakak Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar balik selanjutnya.